Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Haa, ok. Aku nak boleh berlagu meneruskan tu lagu sebab nanti kena copyright. Ok, sekarang kami menuju ke kampung Biau Bengawan. Uh, di mana kami akan melaksanakan info on will. Uh, norma baru. Di mana kami akan uh, melaksanakannya... Uh, di Kampung Biau Bengawan. Jadi namun sebelum itu uh, harap semuanya uh, subscribe, like dan share mister macam channel ya. Okey, ini uh, sepanjang perjalanan ini sebelum ke Bengawan memang akan lalu di Kimanis, ah uh, ini di Mendahan dan ini Kampung Biau Bengawan. Okey. So uh, sepanjang perjalanan ini memang agak panaslah zip unit kami tu ya ekon pun dah berapa kalau kalau sebelah petang kan. Nah, jadi ini adalah surau uh, Kampung Biao di sini Bengawan. Di mana kami mohonlah jugalah kerjasama daripada pihak uh, surau di sana untuk menyediakan tempat. Ha, ini kami pergi sebelah petang nih guys. Ha, jadi walaupun sebelah petang kita nampaklah kerjasama warga penduduk di sini dia pasang ini kami punya bina lepas tu yang hadir tu pun ramai sebenarnya ada yang datang ada yang macam yang datang-datang tu kan nampak lah. warga penduduk di situ kamu nampak tu orang semangat bila datang saya kami sana kan macam boleh nampaklah di mata tu orang tu memang bersemangat Mau apa? Nah, ini kami punya bahan penerbitan. Nah, penerbangan, guys <laughs> Angin kuat pada petang bro. Tapi walau apapun, kita teruskan juga lah. Oke, okay? uh, kita sama-sama dengar. Kita punya ceramah di kampung dia, bu uh, okay. Yang saya muliakan, uh, obang alhamdulillah maju masyarakat. Terima kasih. Encik Ramli Fatira PJKK uh, Encik Abdul Syukur Tamidi Petok Kampung Belau uh, Encik ataupun uh, Dato Haji Jafar Haji Sabli Petok Kampung Silat, Bangawan Mana mau ya. berkenalan makan? Ya. Menyebut jangan susah nak kenal. Saya kenal. Saya uh, Musa Awang Ahmad kepompong pikat. Eh. Oh. Tuan nah. Yusuf. Ketua Setuan Negeri. Yang berusaha. Eh, uh, Encik Hayatman, pelesman Tuan-tuan, puan-puan berbahunya. Babu Adik-adik yang nah, saya hormati sekalianlah. Jadi, eh uh, petah ni sebenarnya hmm kita rancang pagi. Tapi oleh kerana ada cuaca pagi itu tapi sudah pun ditunda ke diawalkan ke hari kemarin. Jadi 14 Julai sempat buat. Kan? Jadi alhamdulillah tercapai walaupun panas tapi cerah. Kan? Ojan acara ni santai saja. Kita mengambil untuk masa di sekitar Patahlah. Mungkin Dalam sejam itu, kan? boleh makan. Boleh bukan? Ya boleh. Kita secara Sampai. santai saja Pada peryakilan itu lah Mungkin kita pun tahu uh, Masjid sejahtera Kan Ada masjid sejahtera Mengapa ada diwujudkan masjid sejahtera? Oleh kerana ada Covid Berapa ramai yang dapat Untuk Kampung Biawes ya? Ada berapa ya, Yang yang yang untuk mendaftar vaksin tu? sama rumah tersebut. Pada dia di Balamber. klinik setempat. Klinik penyakit. Seperti lain, uh, melalui pejabat daerah, dia ada minta senarai nama setiap kampung melalui ketua kampung. Ah, uh, kau sudah dia. Ah, jadi ada pertanyaan tu. Sudah antar. Klinik setan. Klinik setan jadi mungkin ada pemudahan yang malu lagi mendaftar jadi, <usuk> <kita> takut mendaftar <laughs> jadi, ya, <usuk> Dapat. Dapat memikir, <usuk>. ya. setiap badan kita ini dia ada antibodynya tersendiri dia nak sama semua orang lain. di sekitar umur berapa? 55. Ani kita umur 60. Baik. 70. Uh, 70. Nah, kalau <mingle> ah? kita muda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. dia ada makan apa? Aku, Apa nak? Jadi kan Masing-masing kita ya ni antibodynya lain. Dia nak lima tidak sama. Nah, jadi bila sudah kita faham. Tipe ini baru terima vaksin. Okey, vaksin ini ia sama dengan ubat. Kalau ubat, ia kita dimakan atau menyembuhkan. Nah, macam contoh, saya itu bilik ubat, contohnya, ia melawan tuan lo, virus, eh bukan, ia melawan tu bacteria yang masuk dalam badan kami. Jadi ia menyembuhkan. Tapi vaksin ini lain. Vaksin ni untuk pengaturan misalnya sama-sama lah dia ini dia bukannya menyembuhkan tapi sebenarnya dia menguatkan dan sistem imunisasi badan kita sekarang ini cerita covid-19 ataupun dikenali global corona virus kenapa yang 19 pasal yang pernah jumpa di rumah Cina 2019 ini membutuhkan maka-maka luka jadi itu vaksin virus pertama dia daripada daripada virus virusku sendiri ada lagi yang kedua yang keduanya dia tidak melalui virus dia vaksin itu, bukan melalui virus itu tapi secara, secara bio-engineering sekarang teknologi cantik dan semuanya. langsung malah. Ini barang ini, uh, teknologi semakin berkembang kalau macam dulu polio, mereka ambil masa bertahun-tahun untuk cipta itu vaksin. Tapi dengan teknologi yang ada di negara apa serupa negara yang mereka syarikat, ada 15 buah negara yang terlibatnya. Semasa COVID-19, inilah kurang gunakan generasi kedua vaksin. Jika dalam hanya 49 hari sejak orang melakukan vaksin, ada tempo masa dua minggu. Sebenarnya itu adalah tempo di mana vaksin itu berfungsi, berfungsi nih, supaya antibodi itu apa mengenal virus. Jadi dia akan kalau bahasa mudahnya lah bekerja lah dalam badan. Dia akan copy maklumat itu supaya apa badan kita bersedia. Bila ada kena virus Dia akan Dia akan Lumpuhkan to virus Sebenarnya pada kita yang mem, mem, apa, uh, Menyembuhkan Sendiri sebenarnya Itu cerita vaksin lah Dia berbeza dengan ubat enak. Dua vaksin ni Dia punya nilai Berbilion dolar Itu dolar Kita tahu macam mana Dengan duit kita Jadi kerajaan buat belanja berbilion untuk rakyat supaya apa? Supaya apa? Kita punya ekonomi, jalan kita dah lagi anubah dibimbang dengan ini Corona coronavirus. Jadi bila ada apa pendaftaran uh, ini apa? vaksinasi kebaksaan dia ya, sama-sama kita ni. Ya, kita ni ya, ambil peluang ni ya, sebab ini kerajaan bagi percuma. Nah, tuh akan datang nanti, dua tahun akan datang dia ya sudah bukan lagi percuma. Coba untuk juga, ya mesti ada, ano, ada juga. Ya, ada mengangkut jomb, di sini ada anu, Ada kemahiran juga, yang perlu dia saja mengangkut tempatnya. Jadi, bila sudah ya di mendaftar, lah di bawah ada orang gitu. Jadi jangan bimbanglah pasal daftar nih, pendaftaran nih memang ada jalan, memang ada ruangan oleh pihak kerajaan untuk supaya memudahkan semua orang akan dapat pasti cuma dia berpasar sekarang pasar muhammadiyah pasar kedua sudah mudahlah. Jangan kalau yang orang ini ada masalah dari segi penggunaan telefon pintar uh, ataupun masih lagi yang orang dia ya, ada telefon, pak uh, jadi boleh kita daftarkan di majistera untuk tanggungan untuk uh, apa ibu bapa kita ni. Siapa lah yang berambut besi bermantul boleh teringatkan kan? Oh pas sebab denda tu sudah naik. Ini mengapa sebab itu penyedapkan masyarakat. Uh, untuk supaya dia beringatlah. antara pemain ini. Uh, nanti ada daripada yang akan pakar akan menyampaikan apa yang akan uh, kita sampaikan lah untuk masing -mas Oke, okay. dan assalamualaikum yang telah dalam 3.300 topik sebenarnya, topik. topik. Jadi mungkin ada soalan dari kita apakah kita berpikir akan Cuma caranya, Aku balik-balik cuma masuk di masjid ini. Di Masjidre, sini nih. Jadi di mana, di mana kita mau masuk? lokasi? Ya terus-terus kita nih sekitar. Ah, ya ya Ya. Bila diterikan ke jarum, sudah ambil satu jarum, yang kedua bila lagi? Di sana ada, ada berita, oh. Semuanya, oh, kena beritahu. Sebab tu pentingnya kena isi mestilah. Ya. Ha, vaksinasi dan pneumococcal. Adalah betul. Salah belakang timbaik balik tu. kena kesan kena update lah tapi nah, dia berfasal. Nah, ha? Benda dia diletakkan ke jawah. Oh memang, masa, sekarang ini yang bagi terbuka Dia bagi pertama ya, takut pertama, liners Daripada Mac di April Masuk yang kedua, golongan satuan yang mau dilindungi Dilindungi, golongan berisiko 65 tahun ke atas Yang ada penyakit kronik yang 2-3 rangkai, rangkai itu Beliau akan terangkan untuk Madis, terima kasih selesai berdiri, selesa, berdiri Pemeriksaan sijil rendah Pusat maklumat rakyat Yang mungkin ramai yang tidak tahu Di pejabat penerangan daerah Kita ada satu pusat Yaitu pusat maklumat rakyat Dia punya singkatan Portal pusat maklumat rakyat Yang beroperasi sebagai penghubung Antara masyarakat dengan setiap pejabat di pejabat Kenderaan Daerahlah. Okay. Uh, objektifnya adalah untuk uh, yang pertama untuk meningkatkan keupayaan dan kebolecapaian maklumat. Saya kasih ringkaslah supaya faham. Uh, bahan maklumat audiovisual macam lagu-lagu negaraku, sabatan air tu semua mendap uh, semua jabatan ataupun mana-mana agensi yang memerlukan lagu negaraku, ku, Sabah Tanah Air akan merujuk kepada kami lah nah, untuk maklumat keratan-keratan okay, akbar dan ini juga adalah pemudah cara uh, pencarian maklumat okay? kalau kalau tuan, -tuan dan perempuan mau tahu tentang pusat maklumat layar kita boleh melayari internet uh, http pmr.penerangan.gov.my rumah maklumat ...yang tidak tahu lah. Jadi uh, kalau orang bilang kalau sekarang ni kita memang kena terjadah dengan IT lah. Jadi kena ambil tahu tentang digital sekarang. Sekarang ni macam-macam kita boleh berulang maklumat di hujung jari. Vaksin yang kita terima kan di Malaysia ni kan? Di mana mana negara, 40 lebih negara yang menerima Pfizer ni kan? Siapa yang akan disuntik dulu? Siapa dulu? kita jenis kita? Minister Perdana Menteri, ataupun presiden enggak, ataupun apa kan? Mengapa? Sebab itulah jaminan. kan eh? Itulah jaminan di sedia bahwa vaksin yang dipakai ada yang terbaik. Nah, kita pikir saya itu. Anda akan dia Sisi akan menjarum diri penjelamat Tuhan kalau anda selamat. Betul kan enggak? Nah, jadi itu jaminan. Supaya kita ni tahu, orang lain pun tahu. Bukan kita ni sendiri tahu, tapi orang lain pun tahu. Okay. Jadi, uh, mudahkan amaran kita hari ni apa yang kita ni buat hari ni. Terima Allah Subhanahu Wataala. Jadi kita ni bantu kerajaan. Okay, kerajaan kem membantu kita ni Jadi sekali lagi, uh, kami tidak membawa masuk kita. Kami tutup acara kami petang hari. Ini. Sekali lagi terima kasih kepada. Ketua kampung okey begelinya menuju mencelakalah ikromi okey ke kampung a PJKK a kena hadir tuan-tuan puan adik-adik kena sudah hadir mengambil masa sekitar ini berhubungan kerjasama sekitar hari ini kita teruskanlah ke masa-masa akan datang mungkin ada program-program akan datang Tak lupa uh, uh, juga dan usaha, uh, dan usaha uh, Tuan uh, Aliasman yang yang bertungkus lumus menjemput bis kita kemari. Pulin bis kita nada nggak ada pegir kami hari ini, kan uh, Tuan rumah sendiri yang nih, yang meminjamkan tempat ini, alimas uh, ini. Jadi, alasannya uh, uh, kita ini ada, lo Fotografi? Huh? kita ini ada penyerahan lah penyerahan ya itulah tadi uh, program kepada info on wheels di bertempat uh, di Surau Kampung Biau Bengawan uh, inilah dia warga penduduk yang sangat meriah guys uh, orang memang acara penerangan memang banyak berlaku di sini banyak memorilah dan terima kasih juga kepada EJK uh, Surau Ah, JKK, uh, kita punya pemimpin Ketua-ketua kampung Dan seluruh warga kampung Biau Yang hadir di acara ini Terima kasih banyak-banyak Dan kali memang kami akan pergi sana sana itu memang sangat baiklah Kalau buat program, oke? Okay? Oke okay, kita jumpa di vlog yang akan datang Please subscribe and like Mr. Ma Channel, peace out